Kabar terbaru dan pastinya kabar bahagia seputar idola kezeengan kita Leslar tentunya. Baiklah persahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini, pemimpin akan memberikan informasi menariknya di siang hari ini. Kita lihat ke kabar pertama. Ini adalah pemang special di forecastnya Om Dedi Corbuzer, maslahat ya saat podcast bareng dengan Marcel Widianto persahabat ya di sini ada yang lagi viral kembali persahabat yang mengenai pembicaraan soal tanggapan lesti ini ramai banget dibahas di podcastnya Om Dedi masya banget yang semuanya ternyata lagi terlesti lesti ya apapun beritanya pasti tanggapannya lesti masya Allah nama lesti ini semakin booming semakin tren masya Allah mudah-mudahan Selalu membawa keberkahan ya untuk banyak orang Dan kita lihat juga persahabat Momen ini di-repost oleh Akun Rossi Anascore Leslar24 Ada kalimat caption yang dituliskan Begini tanggapan Lesdik kejora Semoga nanti Leslar ada ngobrol-ngobrol lagi Sama Om Dedi Ngobrolin apa kayak gitu rusu rusuhan gak apa-apa dah Katanya itu teman ya Mudah-mudahan saja ada podcast Barang kembali Leslar Dengan Om Deddy Karena Om Deddy ini tentunya ingin banget Mengundang kembali Bunda Lesi Kejora Dan berikutnya persahabat kita simak Perhatikan saat kemarin mengunggah Postingan foto Mama Kejora Bunda Lesi Kejora Persahabat ya Saat di hari spesial Di hari Kartini Wanita hebat Persahabat Bunda Lesi Kejora Memposting seorang Ibunda tercinta, dan tasnya bersahabat ya. Kita di sini melihat kalimat yang diunggah, yang diposting, yang dituliskan oleh Bunda Lesti. Habis gelap, terbitlah terang. Selamat Hari Kartini! Itulah kalimat yang ditulis oleh Bunda Lesti di laman akun Instagram pribadinya. Kita simak juga persahabat di postingan ini. Tentu ada komentar dari sang suami tercinta, Papa Rizky Billar yang ikut. Memberikan tanggapan komentar Selamat hari Kartini Terkhusus untuk Mertuaku Ibu Sukartini Masya Allah ya. Ini ucapan juga ini Untuk Mamah Kejora Sang Ibu Mertua dari Papa Rizky Bilar Yang mengucapkan selamat hari Kartini Terkhususnya untuk Mertuaku Ibu Sukartini Itulah kalimat komentar Yang Dituliskan oleh Bapak Rizky Bilar Dalam komentar Bapak pun Ini persahabatnya banyak sekali tentunya jawaban komentar Dan tanggapan yang diberikan oleh Para sahabat Yakni dari akun Instagram Hadianti 422 mengatakan Kalau dalam bahasa Jawa So, itu artinya lebih. Jadi, Sukarti ini melebihi Kartini, jadi lebih hebat daripada Ibu Kartini. Amin, insya Allah. Itulah tanggapan dari para sahabat Leslar mengenai komentar dari Bapak Bilar. Selain Bapak Bilar, para sahabatnya ternyata komentar pun banyak sekali. Ada Indosiar dan Ican, ih, sampir. Para sahabatnya ikut memberikan tanggapan di postingan Bunda Lesli Tiga Orang Masya Allah. Pokoknya, ini kita bahagia banget ya melihat bahwa Rizky Bilar. Ini selalu mengasih support untuk istri tercintanya Masya Allah, spesial di hari Kartini kemarin ya Untuk Bunda Lesti Berikutnya persahabat, kita lihat juga ada unggahan dari Kamil Asega memposting momen foto bareng Bunda Lesti ke di acara live nih ya Di Heaven Likes Masya Allah, kita simak di kalimat caption juga yang dituliskan Keseruan saw so Hevel likes ketemu di Daklasi sungguh indah dan merdu sekali suaranya. Masya Allah yakin White untuk event-event selanjutnya. Wow, pastinya kalau ada event selanjutnya Budalasi pasti akan dihadirkan kembali ya. Doakan selalu terbaik, semoga Leske juara ini selalu bisa tampil di acara besar manapun. Amin. Berikutnya, para sahabat, ada unggahan spesial terbaru juga dari Indosiar yang memposting foto kebersamaan Bunda Lesti. Dengan wa OD dan Lidania, para sahabat, ya, saat main badminton bareng, ini sih bestie dari Bunda Lesti. Aduh, masya Allah, banget ya, pokoknya ini semangat kita semuanya. Terkhusus yang memakai kerudung hitam, yang senyumanya tentunya manis banget, ya, masya Allah. tahan tentunya kita mendoakan yang terbaik untuk idola kita.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 Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut? Silakan berkomentar, bang minucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.